pernah nggak lo berantem sampai mukul-mukul barang? biasanya yang justru susah dideteksi kalau selingkuh tuh kalau ceweknya selingkuh. cowok tuh gampang <Yeah>. dibohongin nggak? Ready box broadcasting <laughs> network present. Halo. Kenalkan gue Ito Gue Regina. Ini katanya ada Instagram kita ada di sini. Nih. Gak usah yeah, follow Itok ito. soalnya dia di protek. Sangat banyak side. Kita akan main. Main. pernah? Tidak pernah. Kami baru saja engagement. Ya yeah. <laughs> kekinian ya. <Yeah>. Yeah. <laughs> Alhamdulillah. Kata boleh di mana? jadi momentumnya adalah waktu itu gue lagi ikut upnon gitu apnon tuh abang nonai jakarta Apa sih itu sih? aku nah, kan 2015 dia ya, ya. ya, anak 2014 tapi beda wilayah nah terus waktu gue karantina dia tuh rese banget nutip nutip salam ke senior senior gue kan gua ngerasa ya kayak gue <laughs> anak baru eh regina lu dapet salam tuh dari ayelah masa sih lu gatau eh, males sih gue sebenernya sama dia cuman dia baik banget kayak gue pulang jam 2 jam 3 pagi tuh dijemput pada saat gue lagi capek yang ada cuma dia doang jadi hmm. mau nggak mau kan gue terpaksa ya ceritanya sama dia jadi kayak yaudah udah pas dia nembak, aduh gue kasihan kalau nggak tahu. Jadi karena dia Aaaaah. baik, ya <laughs> Jadi karena kasihan Aaaaah. Ya gitu. <laughs> Apa sih? Gak jelas. <laughs> ya. Ini yeah. gue, nih gue pengen sih yeah. <laughs> Pernah nggak lo mencuri sesuatu? Olah komustas. Video ini sudah kami retas. Kami hanya ingin menyampaikan informasi penting. Temui saya di akhir video. <laughs> Mencuri? mencuri, mencuri, ini general sekali ya pak ya, ya satu dua, dua, dua satu three. pernah kan kalau di kantor kan suka ada kulkas bareng bareng hmm. jadi kadang kita kalau misalnya ada makanan sisa tu kita bawa makanan itu tuh taruh di kulkas itu nah udah dua apa tiga kali minuman atau makanan yang gue taruh situ tuh hilang punya gue emang gak gue namain sih malam-malam gue kesel kan oh ada yang ngambil minuman gua sih nggak bilang-bilang gitu. Nah, suatu saat gue berniat melakukan itu juga. gua ya udah ngambil aja kayak kayak nggak ada yang lihat ya udah terus terus ada susu. Ya udah langsung gua ambil tanpa gua tanya tuh punya siapa. Gue orang mandiri ya susunya hilang. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> eh nggak tapi itu gue ketahuan itu gue kepergok jadi kayak itu pelajaran banget buat gue. Jadi ternyata itu susu punya dia. Terus suatu saat itu eh, bukan suatu saat masih di hari yang sama itu orang nyariin ada yang minum susu gue ya gini gini gini gini. Terus kayak pas gue lihat anjir punya dia. Kenapa sekalinya gue nyolong punya orang gue dapetnya punya orang yang nyebeli deh. Sumpah kalau itu orang bukan orang itu, gua ngaku sumpah. Gue pasti akan datengin dia bisik-bisik mbak -bisik, sumpah itu gue yang ngambil, maaf banget. ya gue diem aja gitu kan, terus gue sosok sosok nggak peduli. Dan gue ya, gua gue makan siang bareng dia, dan dia masih marah-marah. Ini marah-marah kayak sumpah tuh kalau gue kalau gue tahu tuh orang, gue bakal marahin. itu tambah nggak ngaku ya kayak fix gue nggak ngaku gitu. Ya tuh tegang banget ya tegang banget sumpah. Gue tuh kayak sampai sumpah gua pada saat siang itu, itu gua enggak beli makan. Karena gua kenapa gua makan sih dia Gitu kan terus kayak kalau gua eh gua duluan ya kalau gua kayak gitu gua aneh. Iya. Iya kenapa gua kabur? Terus kayak ya perasaan maling kayak gitu kan Iya, perasaan maling ya. Perasaan maling tuh gitu sih. Enggak Iya, gua mau pergi. Salah. Gue tuh pergi, juga. Sebenarnya, sebenarnya tuh gue udah berpikir kayak gue harus pergi dari sini, gue harus menyembunyikan barang bukti itu dari tong sampah gue. Gue tuh udah berpikir kayak gitu karena keburu. Dia, gak, gak keburu. Tong sampah gue nggak keburu. Tiba-tiba entah gimana dia nyampe duluan. Terus itu orang <laughs> sampai segitunya loh. Dia tuh meriksain tempat sampah <laughs> dan dia tuh ketemu di tempat sampah di meja gue. Terus dia mau tauin, terus dia ngechat gue. Rek ini maksudnya apa? Lo kalau ada masalah sama gue, sumpah itu perkara susu doang, men Kayak susu, susu, susu kecil, terus gua sih. Sih. Itu, itu, nyolong. Nyolong, sih. kayak gue licin, lu Terus gue kayak gue orang segitu, Gue gak paling Gue gak paling singit, loh. itu gak paling singit, loh. Gue gak Gue Gue sih paling singit, loh. Gue Ah, lebih susu yang toa, nah, gua, gua akan pernah beli susu greenfield ah, <laughs> susu greenfield pernah lo kasih password sosial media ke pasangan lo? 3 2 1 Wah, nggak pernah. Saya emang mengenal pernah sih. Emang, emang dia tuh dia tuh tertutup itu. Kayak gue aja sampai sekarang masih gak boleh megang. Jadi kan hpnya dia kan yang face ID itu loh. Tapi gue bisa buka hpnya dia. Sedangkan gue, emang curang, emang. Alpinjarpin gue masih ada di. Karena satu dan lain hal gue membutuhkan kaito bukain email gue. Terus passwordnya itu adalah titik nama. Orang yang dulu pernah deket sama gue, oh. <laughs> terus tapi gue ganti dulu passwordnya sebelum gue minta tolong kaito Jadi, keren banget sih. Yeah. <laughs> pernah gak lo suka sama temennya pacar lo? Temennya pacar lo, iya, temennya pacar Eh, temennya gak tau. Kenapa dia? Oke, temennya kaito. Ito. <laughs> <laughs> eh, iya, dua seru. Wah, gue juga gak pernah kayak ya karena gue juga gak ada kesini sama temen ini. <laughs> <laughs> Kalau gue sih. <laughs> Lebih memungkinkan gue suka sama temen gue sih, daripada oh. sama temen-temen. Kayaknya, gue banget ngerti. Pernah nggak lo mikir untuk selingkuh, tapi lo nggak lakuin karena lo sayang sama pasangan lo. Oh. Tiga, dua, satu. <tap> <Wah>. <tap> <tap> <tap> karena ada satu waktu dimana kita ada parahan yang begitu gitu ya Terus, kenapa gue tiba-tiba tuh pengen aja kayak coba gue deketin yang lain kan. cuman emang gawanya juga sih mudah sayang banget sama dia <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> cuman kaito nggak bisa kalau ketika Regina bilang Regina kagum sama kaito Regina juga sebenarnya mengagumi orang lain lebih dari mengagumi kaito oh gitu loh oh jadi kayak terus gitu oh emang buat gue jadi berpikir gitu ketimbang dimarahin tuh gue lebih mempan digituin kayak <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> biasanya yang justru susah dideteksi kalau selingkuh tuh kalau ceweknya selingkuh cowok tuh gampang dibohongin kan Pernah enggak lo bilang sayang tanpa ada hubungan? Ah, kalo pernah? Eh, gak Coba tuh coba. Pernah enggak, pernah enggak bilang sayang tanpa ada hubungan? Oh. Iya. 3 2 1. Pernah. Hmm. Jadi dulu gua kalau gua eh enggak gua lagi sih aku. Gap, ya karena gua juga pernah. Iya. Ya. Aku juga gak pernah. Ya dulu sebelum jadi nama dia sih, sebelum gitu-gitu. Dulu pernah ngelas ayat saya, saya sayang saya sayang saya. Sama. Sesama Ayuh, ya. review sama dong. beberapa Ada reveal dong. Kamu berapa orang? Kan ya. bang Lukman tahu orangnya. Aku <laughs> tahu. <laughs> sama beberapa orang pokoknya.. Sama beberapa orang, orang salah yang satunya yang bang Lukman tahu orangnya. Sama <laughs> oh berapa orang habis itu Ya udah. Ya ada, terus. Saya tolak ya udah. Oh, masih sih yeah. oh, tolak? Yeah. Oh, <laughs> yeah. Nah itu satu hal yang bagus juga dari Kaito dia tuh selalu berusaha melindungi uh, ceweknya gitulah Jadi termasuk juga orang-orang yang sebenarnya mungkin bukan nolak dia tapi ya soalnya ternyata pernah diterima, diterima dia. dia. Oh, omong, omong, omong. Oh, gitu deh. Iya, yeah, iya. <laughs> <yeah. laughs> pernah nggak lo malu untuk ngucapin sayang ketenangan lo? Iya. Yeah. Okay. Dua. Kok ada pertanyaan gitu sih? Pernah nggak, lo malu untuk ngucapin sayang ketenangan nangan lo? Yang apa, apa sih? Oh, enggak, maksudnya tiba-tiba ada pertanyaan tentang tunangan gitu. Oh ini ya, ketika ngalah, ketika iya, ini kasus dibuat untuk Ayo, kita terima kasih banget, Pak. Enggak pernah, nggak ya. pernah. enggak pernah, karena kita selalu pernah nggak lo nangis di depan pasangan lo? Tiga, dua, satu, ceritain lah dia yang gitu. Oh, aku nyeritain kaitan kalau kalo dia ceritain nanti gak gijil dong kemana gini jadi <tutuk> waktu itu tuh kayak Uh, kita tuh lagi marahan karena nggak dia tuh pengen dicepetin sementara gue kayak ngapain sih ngaruh berubah orang udah setuju juga sebelumnya terus waktu itu kita akhirnya ngomongin ini gue inget banget itu di Moi terima kasih Moi pada kita sebelumnya nggak pernah ke Moi terus nggak tau kenapa kita ke Moi <moy moy> pada Moi. ngentah lah pokoknya tiba-tiba kita ke Moi terus kita ngobrol di tempat yang sepi dekat kayak kontainer-kontainer gitu nggak berdua ya banyak orang banyak orang berdua bahaya <moy> nah gitu terus Uh, ya udah intinya Kaito bilang nanti kalau na nanti Regina uh, kalau sama Kaito pasti ya aku tuh berkomitmen bla bla bla bla, bla. sampai akhirnya dia berkaca-kaca dan nangis sendiri gitu. Terus aku kan sebenarnya gue nggak nangis kayak gue cuman ya gue senang aja sih dengernya kayak oh nanti kalau nikah sama Kaito gua dia akan memberikan gue bla bla bla gitu kan. <laughs> cuman uh, ya tapi ya gue terenyuh juga sih karena dia tiba-tiba nangis aja gitu. Terus kenapa Kaito nangis? Karena ya memberikan sesuatu yang yang itu itu gue miliki itu uh, itu gue dapatkan dengan jerih payah gue tapi nantinya itu semua buat lo kok gitu dan melepas itu tuh kan nggak mudah juga jadi dia sampai nangis ngomong kayak gitu terus ya jarang aja sih ngeliat kaitan nangis iya kita top tapi ujung-ujungnya tetap mengikuti kemauan ah! gue jadi time money tetap gitu? kemauan <laughs> gue <laughs> oke <Okay>, next <thanks. laughs> pernah nggak lo berantem sampai mukul-mukul barang Oh, iya, dua ratus satu, gak pernah, gak pernah. Mungkin Buka bukan mukul barang kali ya, jadi waktu itu tuh gue marahan sama kaito hmm Terus kita keluar mobil, taruh di nyampe gereja. Oh iya, terus gue dia langsung ngedobrak pintu gitu, kan? Pintu kan ngedobrak ngedorong, maksudnya nutup pintunya Ngetuk tuh kayak gitu, ya, nutup pintu kencang, cek tau gak. Jadi jempol gue, jempol gue kejepit yang kiri. Terus <laughs> <laughs> <laughs> dia, dalam posisi masih marah dalam <laughs> lu posisi masih marah <laughs> Terus. Tapi, tapi, nangis, nangis, tapi nangis! Tapi nangis tapi, tapi coba, Bisa bayangin ekspresinya <laughs> lagi parah <laughs> Tapi nangis gini tuh <laughs> Jadi.. itu kejepit Terus.. jenengan ya, gue baru sadar itu kejepit jadi kayak CIR kejepit Terus begitu gue kesini ANJUR KEJEPIT! Gisir, gua baru sadar anjir kenapa tangan gue kejepit Terus gue buka pintu Terus gue tarik gue tutup lagi Akhir gue nangis kayak Udah gue NANGIS NAN Terus lebih ngga trus kayak iya gua eh mah gemakannya regina kenapa? apa namanya regina kenapa? kalo itu minta maaf regina kenapa? terus gua masih yang sosok menjauh dari dia tapi gua nangis kan gini gini gini abis.. abisnya apa? usahaanak nih nangis gua.. ngapa nih? gususus gususus pernah nggak lo kentut di depan turangan lo? 3 <tuk> 2 <tuk> <Tiga, dua, satu. tuk> <tuk> <tuk> Nah, ini biar biar gue yang ya biar gue yang cerita. jadi <tuk> jadi jangan jangan ceritain jadi kaita tuh emang terkenal di keluarganya emang kentutnya bau banget aduh banget sumpah kentut kentutnya sebau itu dan seluruh keluarganya tahu. <tuk> tapi dan dan dia tuh dan dia tuh sering banget kentut di mobil <tuk> itu kan artinya di depan ya maksudnya kan kita semobil berdua gitu kan Ini tuh tertutup dan dia uh, kentut di mobil dan awal awal gue pacaran sama dia lo tau gak Kalau dia kentut di mobil terus kan gua kebauan ya sumpah sumpah gua kebauan itu Terus Gue, padahal gue nggak ngebuka kaca, cuma gue klik, apa tutup hidung. Terus dia nanya adalah, Kaito sedih deh kalau Regina nggak bisa nerima Kaito apa adanya. <tuk> Terus gue kayak dempok, kayak apa adanya itu maksudnya. Eh, kok gitu sih kaito? Iya, apa namanya? Kan, kan, kentut itu bagian dari biologis. Iya, kan, kentut itu kan semua manusia pasti bisa kentut, dan kayak kaito itu sedia aja. Kalau Regina nggak bisa nerima, kayak itu emang ada the tebak. Oke, itu nyebelin banget sih. Tapi sekarang dia udah mulai mawas diri. Jadi, kalau dia kentut, tuh dia buka kaca. Jadi kayak dia buka kaca dulu, baru dia bisa dia kentut. Emang, semua itu tidak mau. Tapi, tapi at least dia udah nggak bisa. Tapi gua dari dulu. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, nerima dia apa halo, cuman halo, halo, halo, halo, bau halo, dia halo, cuman kayak diantara gue harus nahan bau halo, dia dan halo, halo, halo, tidak halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, saya tahu kalian sedang mencari rute mudik aman di lebaran 2020 ini Informasi ini hanya khusus untuk kalian yang menonton video ini Silahkan klik link di bawah untuk menuju mudik aman 2020 Supaya kita bisa lebaran asik bersama-sama